Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kelas 5 Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran keempat Silakan disimak materinya dari awal sampai akhir agar dapat dipahami dengan baik Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah peta Indonesia Sebelumnya kita telah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia. Sekarang kita akan membahas letak geografis dan keadaan geografis masing-masing pulau besar yang ada di Indonesia. Di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, dan gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Perhatikan gambar berikut ini, ini merupakan peta Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi. Keadaan geografis di Pulau Sumatera pertama adalah gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera ada Gunung Lauser di Provinsi Aceh, Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara, Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat dan Gunung Kerinci di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya sungai yang ada di Pulau Sumatera. Pertama Sungai Asahan yang terletak di Provinsi Aceh, Sungai Siak Provinsi Riau, Sungai Batanghari terletak di Provinsi Jambi, dan Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Musi merupakan sungai yang terluas di Indonesia. Selanjutnya, danau yang ada di Pulau Sumatera. Danau Laut Tawar terletak di Provinsi Aceh, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau yang terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Danau Singkara di Provinsi Sumatera Barat. Danau Kerinci yang ada di Provinsi Jambi. Berikut lagi batas-batas Pulau Sumatera. Sebelah utara berbatas dengan Malaysia. Teluk Benggala. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah barat wilayah Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Selat Karimata. Selanjutnya kita akan membahas keadaan geografis di Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa. 128.297 km persegi. Gunung yang ada di Pulau Jawa, pertama Gunung Salak, terletak di Provinsi Jawa Barat. Gunung Merapi, Provinsi Yogyakarta. Gunung Semeru, di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian Gunung di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, perairan di Pulau Jawa. Ada Sungai Bengawan Solo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ada Waduk Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat. Ada Waduk Gajah Mungkur yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan Sungai Cisadane yang terletak di Provinsi Banten. Selanjutnya, batas-batas Pulau Jawa. Sebelah utara... Pulau Jawa berbatas dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatas dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatas dengan Selat Bali, dan sebelah barat berbatas dengan Selat Sunda. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki luas. 743.330 km persegi. Gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan adalah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu terdapat di wilayah Malaysia, bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia, tapi ia terletak di Pulau Kalimantan. Yang kedua, Gunung Raya yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, perairan yang ada di Pulau Kalimantan. Pertama, Sungai Kapuas yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Kapuas merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia. Selanjutnya, Sungai Mahakam yang mengalir di Provinsi Kalimantan Timur. Sungai Barito yang mengalir di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Danau Bangkau yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya batas-batas Pulau Kalimantan. Sebelah utara berbatas dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatas dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sebelah timur berbatas dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Sebelah barat berbatas dengan Selat Karimata dan Pulau Sumatera. Berikut Pulau Sulawesi. Luas Pulau Sulawesi 174.600 km persegi. Gunung yang ada di Sulawesi nama Gunung Latimojong yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Gunung Kelabat terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan Gunung Lokon yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya perairan di Pulau Sulawesi diantaranya Danau Poso, Danau Touti, Pantai Losari. Batas-batas Pulau Sulawesi, sebelah utara berbatas dengan Laut Sulawesi dan negara Filipina. Sebelah selatan berbatas dengan Laut Flores dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelah barat berbatas dengan Selat Karimata dan Pulau Kalimantan. Sebelah timur berbatas dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Berikut Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luas Pulau Bali dan Nusa Tenggara 72.876 km persegi. Gunung yang ada di Bali dan Nusa Tenggara diantaranya, Gunung Batur, Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Perairan di Bali dan Nusa Tenggara diantaranya, Danau Batur, Pantai Kuta, dan Pantai Loko. Batas-batas Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sebelah utara berbatas dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Laut Pulau Esri. Sebelah selatan berbatas dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatas dengan Selat Bali dan Pulau Jawa, sebelah timur berbatas dengan negara Timur Latin. Terakhir, Pulau Papua. Papua merupakan pulau yang paling timur di Indonesia. Luas Papua, 319.036 km persegi. Gunung yang ada di Papua, Gunung Jayawijaya, yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia, dan Gunung Derabora. Perairan yang ada di Papua diantaranya, Sungai Memberamu, Sungai Baliem, danau Sentani dan pantai yang terkenal yaitu Pantai Raja Ampat. Batas-batas Pulau Papua sebelah utara adalah Samudra Pasifik. Sebelah selatan Laut Arafuru. Sebelah barat Kepulauan Maluku. Sebelah timur Papua Nugini. Nah, setelah kita membahas keadaan geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan? Salah satu cara yaitu dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gotong royong, kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan dibaca cerita tentang gotong royong modal dasar pembangunan silakan anak-anak ibu baca dengan baik dan pahami isinya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu kita telah membahas tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf. Sebuah paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. -kalimat ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Berarti setiap paragraf hanya mengandung satu ide pokok. Nah, ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Pasti anak-anak ibu semuanya masih ingat ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu perjakan soal latihan berikut ini akan dibuat di buku latihannya masing-masing. Sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak ibu menyelesaikan soalnya.